Berbicara mengenai jenis penyakit apa saja yang dapat menyerang dan mengganggu kesehatan burung kesayangan ini pastinya membuat penasaran bahas bagian orang. Sebab hal ini tentunya menjadi sebuah ancaman. Jika tidak diketahui lebih dini dan dibarengi dengan penanganan serta pengobatan yang tepat, maka dapat memberikan Dampak buruk bagi burung jalak suren sendiri lebih buruknya lagi. Burung jalak suren yang Anda pelihara dapat mengalami kematian akibat penyakit yang ditirikannya. Berikut ini beberapa jenis penyakit burung jalak suren beserta pengobatannya yang wajib Anda ketahui. Tentunya, informasi ini sangatlah bermanfaat untuk Anda, terutama bagi mereka yang kini tengah memelihara burung jalak suren. Berak Darah Jenis penyakit yang dapat menyerang burung jalak suren adalah salah satunya. Berak Darah Ketika burung jalak suren mengalami penyakit ini, maka terdapat beberapa pertanda yang dapat Anda kenali. Burung jalak suren akan terlihat sangat lesu Kemudian tampilan burung yang dimiliki tidak memiliki biasanya atau terlihat lebih kusut Gejala lainnya yang dapat ditunjukkan adalah sayap yang menjuntai ke bawah Matanya menutup, tinja yang dikeluarkan berbentuk lebih encer Mengalami mencret dan sudah pasti tinja yang dikeluarkan berwarna merah karena dibarengi dengan keluarnya darah. Ketika burung ini mengalami gejala semacam ini, maka Anda tidak perlu khawatir, pasalnya jenis penyakit burung jalak suren yang satu ini dapat diobati, tentunya dengan pengobatan yang tepat dan benar. Salah sakanan, sehingga organ pencernaan yaitu usus yang sempat terluka dapat melakukan penyembuhan, Selain mengurangi jumlah makanan dibandingkan biasanya, jangan lupa juga berikan makanan yang memiliki tekstur yang lebih halus sehingga memudahkan burung jalak suren dalam mencerna makanan. Gangguan pencernaan Jenis penyakit lainnya yang dapat menyerang burung jalak suren adalah gangguan pencernaan. Pada dasarnya penyakit berak darah dengan gangguan pencernaan ini sangatlah berbeda. Gejala yang ditimbulkan pun juga tidaklah sama. Ketika burung jalak suren mengalami gangguan pencernaan, maka akan memiliki tingkah yang sedikit aneh, yaitu berjingkat-jingkat suatu membuang kotoran. Cara mengobati jenis penyakit burung jalak suren tersebut cukup mudah, yakni dengan memperhatikan kebersihan kandang yang digunakan. Bersihkan kandang secara rutin, berjumpulah dengan tempat makanan dan minumannya. Tidak lupa untuk memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kebersihan burung jalak suren, tentunya tidak memunculkan bibit penyakit. Masih berbicara mengenai jenis penyakit yang dapat menyerang burung jalak suren Penyakit berikutnya adalah gangguan pernafasan Timbulnya penyakit ini disebabkan karena perubahan cuaca yang tidak menentu Burung jalak suren ketika terserang penyakit ini Maka akan menimbulkan gejala megap-megap dan mengeluarkan bunyi saat bernafas Ketika jenis penyakit burung jalan sudah ini menyerang, maka cara pengobatannya adalah dengan memberikan kapsul terapi yang dicampurkan dengan air minyak.